pinjaman uang online amin ya robbal alamin Oke hari ini kita pengen ngebahas aplikasi pinjol sebelum membahas aplikasi ini aku pengen mengingatkan kepada kalian yang masih penasaran atau mungkin masih memilih aplikasi pinjol sebagai salah satu solusi agar untuk benar-benar memperhatikan aplikasi yang ingin kalian pinjam yang pertama apakah sudah legal OJK atau tidak Dan kedua berapa biaya denda dan bunga serta biaya platform administrasi dan ini itu segala macam Dan fungsikanlah uang tersebut untuk benar-benar kebutuhan yang urgent, yang mendesak, yang penting ya Bukan hanya untuk sekedar gaya-gayaan doang Nah hari ini kita pengen review aplikasi pinjol dari Uangmi Kemarin banyak yang request, bang, tolong bang, tolong review, tolong kasih tahu berapa sih biaya bunga, biaya denda, biaya platform, biaya ini itu segala macam dari aplikasi Wang Mi. Nah, kita akan cek di aplikasi Wang Mi. Nih dia aplikasi Wang Mi, ya kan? Kita pengen masuk dulu di aplikasi Wang Mi dan kita akan lihat ya di situ sudah ada limitnya sebesar 2 juta rupiah. Dan untuk kalian yang pengen mengajukan aplikasi pinjol ini, kalian harus mengisi beberapa data-data yang dibutuhkan, seperti KTP, NPWP, eh NPWP ada atau enggak ya, gue lupa ya. Dan aku tetap tidak menyarankan ya kan di seluruh aplikasi pinjol apa saja deh. Nah ini khusus untuk di aplikasi uangmi. Di situ kalian sudah melihat limit 2 juta rupiah dengan tenor ada yang 3 bulan. Ada yang 4 bulan Kira-kira kalau seandainya kita pengen ambil tenor di 3 bulan Dengan limit 2 juta rupiah ini Pembayarannya jadi berapa sih? Apa aja sih biaya yang harus kita bayarkan ketika berhasil melakukan pengajuan di aplikasi Pinjol uangmi ini? Nah kita langsung cek saja ya kawan-kawan Ini dia Jadi disitu ada 3 periode pembayaran di periode pertama itu, kalian bisa melihat, ya kan, bunganya sebesar Rp 37.200. Bagaimana menurut kalian? Wajar atau tidak? Silahkan simpulkan sendiri, dan kalian akan dikenakan biaya layanan sebesar Rp 116.533. Lanjut untuk PPN pajaknya. Jadi, setiap uang yang kalian pinjam dari aplikasi pinjol legal OJK itu biasanya sudah dikenakan PPN. Dari dua juta rupiah itu, kita disuruh untuk membayar pajaknya itu sebesar Rp 11.653.000. Nah, jadi pokok pinjamannya itu 654.150 rupiah Jadi ketika ini semua ditotalkan Maka tertotal dan terjumlahlah sebesar 819.550 rupiah Dan begitu juga untuk di periode kedua dan ketiga Sama saja total pembayarannya itu 819.550 rupiah jadi kalau seandainya digenapin aja ini ya, kita genapin delapan ratus rupiah dikalikan 3 maka menjadi 2.460.000 rupiah. Kita kurangin lah sepuluh ya kan menjadi empat ratus bunganya dalam pinjaman dua juta rupiah dengan periode pinjaman tiga periode artinya pembayaran di tiga kali pembayaran. Jadi kalau kita pinjam di bulan 10 maka kita disuruh bayar di bulan 11, 12 sampai dengan di bulan 1 nantinya. Sesuai kapan kalian menerima uangnya untuk di aplikasi uang mi. Nah banyak yang bertanya-tanya apakah aplikasi uang mi ini sudah legal OJK atau tidak bang? Jawabannya sudah untuk di aplikasi uang mi sudah terdaftar dan berizin di OJK. Dan apakah aplikasi uang mi sudah memiliki debt collector lapangan Kenapa bertanya seperti itu Sepertinya ada yang memasuki masa-masa jatuh tempo Dan bagaimana pengalaman kalian ketika menggunakan aplikasi uang mi ini Kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini jadi siapa yang kepo pengen tahu nanti bisa baca-baca komentarnya ya kan guys Terkait tentang debt collector lapangan Apakah aplikasi uang mie ini sudah memiliki debt collector lapangan atau tidak Jawabannya belum Untuk aplikasi uang mie belum memiliki debt collector lapangan Jadi udah cukup jelas ya Oke itu tadi untuk tenor 3 bulan ya Tadi nanti ada lagi yang penasaran. Bagaimana Bang kalau seandainya aku pinjam 2 juta tapi aku mau tenornya 4 bulan. Berapa sih biaya tambahannya? Berapa sih biaya bunganya? Biaya pajaknya? Biaya ini itu segala macam lah banyak banget ya kan? Nah kita pengen cek dulu untuk di tenor 4 bulan. Oke? Di situ kita akan lihat. Nah periode pertama dari pinjaman 2 juta rupiah dengan tenor 4 bulan... Pokok pinjaman yang dibayarkan itu sebesar Rp 488.063.05 dan kita dikenakan bunga sebesar Rp 37.200, dan biaya layanannya Rp 138.990, dan dikenakan pajak sebesar Rp 13.899, jadi. Total pembayaran kalian selama periode pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu tertotal menjadi Rp676.125 dikalikan 4 Ya selisihnya kalian bisa hitung sendiri lah ya kan. Kalau kalian uh, ambilnya 4 bulan itu setiap bulannya kalian membayar Rp676.125 dikalikan 4 Bagaimana keputusan kalian apakah masih pengen lanjut atau tidak simpulkan sekarang dan aku masih menyarankan ya apabila kalian masih memiliki solusi lain silahkanlah pilih solusi yang baik solusi yang tidak menambah uh, biaya pengeluaran. Hari ini semua aplikasi pinjol itu ya sudah pastilah ada biaya platform, biaya bunga, biaya penagihan, biaya denda, ini segala macam. Jadi untuk kalian yang mungkin masih memiliki pilihan lain ya yang tidak ada bunganya, yang tidak ada biaya dendanya, aku menyarankan pilihlah solusi tersebut. Jadi jangan milih solusi itu dengan yang tergesa-gesa, setiap yang tergesa-gesa itu pasti nanti hasilnya nggak baik. Apalagi di tengah kesusahan perekonomian kita hari ini, ya. Untuk kalian yang hari ini dalam kesusahan, aku pengen mendoakan kita semua agar TH tetap sehat selalu, ya. Semoga kita segera diberikan kelimpahan rahmat dan rezeki yang baik. Halalan toibah. Sehingga kita tidak berurusan lagi sama yang namanya pinjol, sehingga kita tidak masuk dalam ranah riba-riba uh, aplikasi pinjol ini ya kan, yang sudah tentu akan membuat kita galau, panik ya kan, dan susah, susah tidur ya biasanya susah buat berkonsentrasi, karena pasti akan terpecah dengan pesan-pesan uh, WA yang terus kita baca dari aplikasi-aplikasi pinjol itu membuat kita susah untuk berkonsentrasi. Jadi apapun hari ini permasalahan kalian ya bulatkan tekad kita harus bisa bangkit dari segala macam keterpurukan perekonomian hari ini. Oke jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.